Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? RetoTech Train Road adalah basikal road bike dari gabungan besi Reynolds yang telah lama memberi kepuasan dan keselesaan di dalam kayuhan jarak jauh yang kemudian menjadi sebuah basikal kembara yang pertama buat diri saya. Nilai sentimental pada basikal RetoTech telah membawa saya hingga ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan Faris iaitu seorang custom frame builder dari Fast Cycles by Faris yang telah merenggang dan memperkasikan rangka badan basikal dengan penyesuaian dan rawatan yang khas untuk dipasang standard IH disc brake tab dengan brazing, ia dengan jarak hub 135mm untuk roda yang berukuran 28x30C warna candy red yang berkrim adalah karya seni kerja tangan Jazz Airbrush yang seorang yang membuat custom paintworks yang memberi berbagai pilihan warna, kemasan dan hasil lukisan yang membawa seni yang unik pada badan basikal Rathletech. Sila lihat di dalam kotak penerangan di bawah ya, laman Instagram Faris dan juga Jazz, dia kedua-dua anak muda yang hebat dan berbakat. Sekembalinya dari KL, kita berjumpa dengan doktor pakar basikal, master bike mechanic, Moskaiser untuk melengkapkan gear dan brake sistem untuk basikal RetroTek Twin Road. Crank Shimano XTR M970 ditarik keluar dengan TL-FC35 crank pull dan diganti dengan SRAM Rival GXP crankset. Membelah bottom bracket GXP dirawat dan diberikan minyak istimewa untuk melancarkan ayunan injakan pedal. Dan kemudian berbenang skru bottom bracket yang disapu dengan meminyak park tools agar tidak berkarat dan mudah untuk dirawat dan dibersihkan. Bottom bracket GXP kemudian dipasang pada rangka badan BB RetoTek yang berukuran 68mm yang diikuti dengan crank 10-speed SRAM Rival GXP. Dengan double chainring 50 34 yang asalnya adalah untuk basikal gravel dan cyclocross dengan crank arm 170 mm yang dipasang dengan preload dan torque yang tertentu. Rantai 9 nice speed digunakan dengan penyambung rantai dari peti hazana Master Bike Mechanics yang akan dipasang melalui derailleur depan yang diikat pada rangka badan basikal yang serasi dengan crankset 10 speed SRAM Rival DHP. Dua belah belakang Shimano XTR M970 Rapid Rise Low Normal yang menggunakan sangkar gear yang panjang dengan Wolf Tooth Road Link untuk mendukung wide range keset dengan 11 40 sprockets. Ya sebelum gear belakang diselaras, brake hose untuk brake belakang disiapkan. Ya dengan ukuran pada panjang di antara brake caliper BB7 dengan pengungkil brake dan hujung brake hose. Ya disarung dengan fairings untuk membantu masuk brake cable. Minyak pelincir dituang ke dalam brake hose, ya supaya brake cable boleh bergerak dengan lancar dan tidak tersekat. Inilah dia modifikasi pada rangka badan Rototech Twin Road yang membolehkan kegunaan disc brake dengan roto 160 mm 6 bolt dan wheelset 29 x 135 by 9 mm dengan quick release. Break belakang BB7 kemudian diselaras untuk memberi kuasa berhenti ya, dengan selamat. Ya, hose buat shifter cable tidak menggunakan housing yang penuh. Ya, diukur dan disiapkan untuk dipasang buat gear depan dan juga belakang. Kemudian shifter cable dimasukkan dari pemicu transmisi kepada cable guide di bawah rangka badan BB untuk gear belakang dan diikat pada derailleur. Untuk pengolahan gear yang seterusnya, gear sembilan speed mulai diselaras ya bersama chainring 32 dua tooth pada gear depan ya untuk menguji setiap penukaran gear yang tinggi dan rendah ya di belakang supaya bergerak dengan licin. Melihat bagaimana doktor pakar basikal, master bike mechanic, Mos Kaiser cara mengolah gear depan dan belakang amatlah terapeutik dan menyenangkan. Yang membuat olahan melaras gear kelihatan mudah dengan pengalamannya yang melebihi 2 dekad lama, ya disbalik perhatian yang diberi untuk memastikan setiap penukaran gear yang menjadi hidup dan lancar. Sifat kabel untuk gear depan dimasukkan yang melalui kabel guide di bawah rangka badan BB dan diikat pada bottom pul front derailleur untuk melaras gear depan pula dengan double chainring fifty thirty four. Dengan gear 9 speed di belakang, dengan memusing crank dan menekan pemicu transmisi untuk memastikan kesemua gear 18 speed ia bergerak dengan sempurna. Setelah olahan pada sistem gear 2 by 9 speed selesai, Rototec Twin Road sudah nampak hampir siap ya. Akhirnya, brake cable untuk brake depan dipasang bersama housing yang diikat kabel tie pada kaki fork yang dibawa khas oleh faris. Dengan brake cable pada brake caliper bb 7 yang membuat pengubahan dari road bike kepada touring bike menjadi lengkap buat RetoTec Twin Road. Dengan itu, terima kasih pada Master Bike Mechanic Mos Kaiser dan juga kawan-kawan yang membawa rombongan wisata dan bertemu dengan kawan-kawan yang hebat di Kuala Lumpur dan juga pada semua yang sudi menonton. Kita berjumpa lagi pada video mingguan yang lain dan juga nanti pada kayuhan di hari-hari yang mendatang.